Sahabat dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Bedilir, berjumpa lagi bersama saya, pastinya hanya di Jaya ke Kediri Jawa Timur. Oke, Sahabat Bedilir, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya, Sahabat Bedilir. Dan kali ini saya akan mengulas restock senapan angin yang ada di Jaya Airival. Nah, di depan saya ini sudah ada berbagai jenis senapan angin, mulai dari gejluk dan juga sab, beserta ada aksesoris tambahan ya sahabat beda jadi ini ada aksesoris teleskop dan peredam ya sahabat bedilan oke langsung saja kali ini saya akan mengulas satu persatu dari senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Airfall beserta aksesoris tambahan untuk senapan angin ya sahabat bedilan nah yang pertama yaitu ada senapan angin gejelup DWP Fusion 1960 dengan popor magnum hitam plus manometer ya sahabat beda jadi seperti ini untuk tampilannya Nah senapan angin ini uh, sangat cocok sekali digunakan untuk berburu big game ya sahabat bediler Karena untuk tekanan anginnya pun bisa mencapai 2000 sampai dengan 2500 ya sahabat bediler Nah yang terakhir untuk harga dari senapan gejlok DWP 1960 ini dibanderol dengan harga Rp1.665.000 ya sahabat bediler Oke Nah, kita lanjut untuk senapan angin yang kedua, yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor Dragon of Creme plus Manometer ya, sahabat beri. Jadi, seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini memiliki uh, varian popor yang tentunya sangat menarik ya, sahabat beri. Jadi, untuk variannya ada sedikit. Garis-garis berwarna coklat dan krem ya Nah untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.765.000 ya sahabat bediler Oke lanjut kita ke senapan angin yang ketiga ya sahabat bediler Nah untuk senapan angin ini yaitu senapan gajelup DWP Fusion 1960 dengan popor gamo-kamoflase ya sahabat bediler Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Jadi, untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di Medan Odor, ya sahabat Bediler, karena memiliki varian popor berkamuflase, ya sahabat Bediler. Jadi, ketika kita berburu di Medan Odor, maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya, ya sahabat Bediler. Nah, ini untuk harganya, saya cek terlebih dahulu. Oke, okay. nah untuk harga dari senapan angin Great Job Fusion sembilan belas Uh, dengan popor kamuflase ini Dibanderol dengan harga Rp1.765.000 Ya sahabat bediler Nah oke okay, kita lanjut ke senapan Angin yang keempat Yaitu ada senapan angin Safusion 2565 dengan Popor gamo hitam Krom ya sahabat bediler jadi seperti ini Untuk tampilan senapan anginnya Nah jadi untuk senapan safusion ini sangat Direkomendasikan bagi sahabat bediler Yang masih pemula ya sahabat bediler Karena untuk penggunaannya pun sangat simpel dan cukup mudah bagi seorang pemula dan untuk harganya ini dibanggar dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanggar dengan harga Rp1.125.000 sahabat berdiri sudah mendapatkan senapan angin fusion dengan kualitas super premium ya sahabat bediler nah kita lanjut ke senapan angin yang kelima oke okay. Nah senapan angin yang kelima ini yaitu ada senapan angin Fusion 2565 Dengan popor klasik coklat krom ya sahabat bedil Jadi untuk senapan angin ini sama seperti yang sebelumnya yang sudah saya bahas tadi Yaitu eh, pembedanya hanya terletak di bagian popor ya sahabat bedil Jadi kalau untuk yang saya bawa ini ada varian popor klasik coklat krom Dengan ukiran gambar seperti ini ya sahabat bediler. Nah untuk sistem pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun menggunakan sistem pompa uklik ya sahabat bediler Jadi untuk minimal pompanya bisa mencapai 7 kali dan untuk maksimal pompanya bisa mencapai 20 kali pompa Jadi sehingga untuk uji power yang dihasilkannya pun juga menyesuaikan dari pompanya ya sahabat bediler Ayo kita lanjut ke bagian aksesoris senapan angin ya sahabat beda Jadi ini ada teleskop spike mill dot dengan ukuran 312 kali 40 AOL ya sahabat beda Jadi uh, yang pertama untuk fungsi dari teleskop itu yang pastinya membantu membidik sasaran jarak jauh Hingga mencapai 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat beda Kemudian untuk Teleskop ini pastinya juga sangat direkomendasikan dan sangat cocok sekali dipasangkan di berbagai jenis senapan angin. Mulai dari gejluk, SAP dan juga PCP ya sahabat bediler. Nah yang terakhir untuk harga dari teleskop ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau. Yaitu dibanderol dengan harga Rp750.000. Sahabat bediler sudah mendapatkan teleskop senapan angin terbaik ya sahabat bediler. Oke kita lanjut ke teleskop yang kedua yaitu ada teleskop Basnel dengan ukuran eh, 39 kali 40 eg ya sahabat bintera jadi seperti ini untuk tampilan teleskop Basnelnya kita lanjut ke aksesoris yang terakhir yaitu ada peredam elepen GL700 nah jadi peredam ini sangat berfungsi untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga mode 80% mode senyap ya sahabat bediler, nah untuk harga dari peredam elepen ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol dengan harga Rp125.000 sahabat ber sudah mendapatkan peredam senapan angin Terbaik ya sahabat bediler Nah Oke sahabat Brider, jadi itu tadi untuk ulasan-ulasan senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle. Nah untuk harganya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu ya sahabat bener Jadi bagi sahabat Brider yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di Admin Jaya Air Rifle. Nah untuk informasi pembeliannya, nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat Brider. Oke sahabat Brider, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat berdiri yang sedang mencari senapan angin terbaik di Indonesia Oke sahabat berdiri terima kasih saya undur diri dulu dan salam berdiri